Alhamdulillah wa syukurillah Kita bisa masuk dari Gehur, Jumatan Juga sampai Asar, Maghrib Alhamdulillah bisa masuk Walaupun kata orang-orang gak bisa masuk Alhamdulillah pokoknya Madani Tour the best Ini teman-teman kita gak ada kemana semuanya Walaupun pisah-pisah masuknya Tapi Alhamdulillah wa syukurillah Berkat Madani Tour the best ini. Kita mau ke makam Rasulullah Sallallahu alaihi Tadi habis sholatik isa Masuk ke Nabawi Alhamdulillah bisa masuk ke dalamnya <tuh>